Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yula Krisdianto di film PR Kumonguee saya berperan sebagai Kang Adi kalian tahu nggak Kang Adi itu karakternya gimana Kang Adi itu adalah eh <tuk> uh, apa ya goblok <tuk> <tuk> Kang Adi itu di film ini uh, sebagai penjaga warung yang biasanya tuh buat nongkrong anak-anak SMA kalau lagi pulang sekolah atau mau berangkat gitu biasanya mampir di warung aku dan Kang Adi itu di sini tuh karakternya sangat-sangat gimana gitu ya sangat-sangat oh my god sangat-sangat kayak mau bunuh diri gitu loh aku kesulitan banget memerankan tokoh Kang Adi ini aku merasa kesulitan banget keren pokoknya pengalaman yang sangat luar biasa di film PRku Monggoi pokoknya kalian harus nonton loh Orang kurang jalan, Menurut aku pribadi, ya, konten Kupasini PR Kumunku ini dibandingin konten-konten sebelumnya, tuh, dari produksinya terus ke aktorannya. Pokoknya, totalitasnya beda-beda. Di sini, tuh, kita lebih dituntut, lebih ya, bisa dikatakan kayak sekelas layar lebar, lah. Kalau oh, aku sih, adegan yang paling aku suka itu semuanya hampir semua aku suka, kok. Peran di sini, soalnya tuh aku nikmatin banget deh. Peran ini aku nikmatin banget, dan semoga film ini bisa diterima bagi semua deh kalangan anak-anak uh, muda. Terus, orang-orang dewasa juga bisa menikmati film ini. Pokoknya, semoga aja deh di pendapat aku mengenai lawan main aku keren sih Lawan main aku semuanya keren Kayak Erlangga itu walaupun dia aku tuh baru-baru Pengalamannya baru lah Tapi dia keren banget Dia itu penjiwaannya sebagai sebagai siapa? Di sini dia berperan sebagai Er Keren banget Hasbi keren Terus yang paling aku suka tuh perannya Dia jadi maling itu keren banget menurutku Wajahnya itu sangat mendukung Totalitas banget Apa mungkin dia di rumah itu juga maling? aku nggak tahu pokoknya dia tuh keren banget jadi malingnya itu kendala gua pribadi ya tentang naskah ini lumayan sulit deh lumayan sulit soalnya apa di sini itu ceritanya sangat-sangat keren deh bukan jadi aku ngerasa kayak kesulitan gitu loh tapi ya karena kerja keras karena dukungan teman-teman supportnya teman-teman kita harus bisa harus bisa harus bisa akhirnya ya alhamdulillah kita bisa yang ketemu Dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, kalian wajib nonton film ini karena di sini banyak-banyak banget kayak bikin penasaran gitu film ini dari episode-episode ke episode tuh bikin kita kayak kayak mau meninggal gitu. <tuh>